Apa bahayanya olah nafas? Simptom-simptom gejala-gejala apa yang mungkin akan muncul? Oke, okay. nanti kita akan olah nafas selama 200 kali. Jadi, saya akan memberikan audio perintah: tarik nafas, lepaskan. Lalu, saya akan bilang 25, 50, lima, lima puluh. Itu artinya, itu udah jumlahnya udah segitu, gitu ya: tujuh lima, seratus, satu dua lima, Selesai. Kalau Bapak Ibu pusing di angka 50, berhenti aja. Bapak Ibu pusing di angka 100, berhenti aja di 100 ya tunggu yang lain selesai. Nah, waktu berhenti itu gimana? Nafas yang paling nyaman buat Bapak Ibu tuh gimana atau biasa saja ya sudah. Karena memang ada yang pusing. Kalau pusing itu tubuh ini punya alarm ya. Kalau dari 100 orang mungkin 2-3 orang pusing gitu ya, tapi tidak akan berbahaya. Kenapa kok bisa pusing? Ya kita tidak terbiasa biasanya saturasi cuma walaupun saturasi itu baik gitu ya, vitamin itu baik, tapi kalau tiba-tiba kebanyakan kayak adjustment tapi tidak orang nggak akan pingsan gara-gara saturasi 100. Orang itu drop COVID gitu ya, turun turun turun 70, 60 mati bisa pingsan kecuali paru-parunya udah kuat banget. Nanti di minggu ke berapa saya akan tunjukkan, saya akan turunkan saturasi saya sampai 60 70 dan saya tidak pingsan. Saya masih bisa melatih Anda ya. bahkan saya akan tunjukkan saturasi masih sadar di saturasi itu. Kalau Anda nanti takut dengan itu ya nanti Uh, Kenapa hari ini belum sampai di situ? Ya cuma saya mau katakan aja bahwa olah nafas ini bisa membuat orang uh, menghadapi keadaan yang oksigen minim pun gitu dengan tetap sehat. Nanti bapak ibu kalau udah kuat latihan olah nafas ini naik gunung, yang lain rasa sesak nafas, bapak ibu enggak kayak udara dingin, makanya uh, itu Wim Hof gitu sampai ke Himalaya ke Kutub, pokoknya celana pendek gitu. Nah, bisa pusing apalagi yang bisa gitu ya nanti mungkin bapak itu karena ada akan banyak yang kesemutan tapi itu nggak masalah kalau tangannya gringing gringing gringing gringing ya diginiin aja gitu gitu ya diginiin ini itu gringing mukanya nih cereng gitu, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, gitu ya. itu kayak merembet gitu cereng cereng gitu nggak masalah yang yang yang yang saya hanya minta kalau berhenti itu kalau pusing aja ya tapi kadang dari cereng cereng cereng gitu kayak kok kayak yang geliang pak ya udah berhenti aja Ya, jangan dipaksakan. Nanti besok kan nanti audio bahkan sudah sih. Tapi kan saya pos ulang ya karena ada yang WA BA grup baru ya. Audio perintahnya saya akan kasih di WA grup. Tinggal Bapak Ibu latihan lagi. Oh, kemarin cuma bisa 50. Eh, sekarang sudah 75, Eh, keserannya 100. Eh, sekarang sudah 200 gak kayak gelieng gitu, dapatnya seger gitu ya. Jadi enggak masalah dengan masalah kering-kring. Kalau kakinya yang kering-kring atau kesemutan, ya kakinya diangkat-angkat aja, digoyang-goyang aja gitu ya nah waktu waktu olah nafas bagusnya merem tapi kalau merem diliang ya buka mata aja jadi itu bisa terjadi kesemutan, ringingan, um, kayak ngefly gitu ya itu bisa terjadi yang hanya di sebaiknya dihentikan gitu kalau pusing dan itu biasanya orang yang misalnya ada jantung atau asma paru-paru gitu ya itu uh, harus hati-hati ya bagaimanapun juga suatu hal yang olahraga itu sehat, tapi kalau memang punya kelemahan dalam bidang jantung, paru-paru, gitu ya, pasang ring, begitu ada rasa yang tidak enak, ada baiknya berhenti, nanti dilanjutkan dicoba pelan-pelan, ya. Yang pasti, kalau secara teori justru olah nafas ini membuat oksigennya banyak, nanti saluran-saluran darahnya itu melebar ya melebar jadi bahkan ada yang muncul saluran baru jadi orang kena stroke saluran darah yang pembulunya ini dulu bentuk nih di scanning gitu eh muncul muncul baru gitu tapi nanti untuk yang minggu keempat kelima ya yang sekarang ini belum sampai di situ dampaknya sekarang ini pokoknya saturasi 100, ph-nya naik nah dampaknya bisa macam-macam kalau dampak apalagi yang mungkin ngantuk makanya kalau olah nafas malam gini enak nih ya maka nanti kalau mau olah lain kali gitu ya mau sendiri gitu Tidur biasanya jam berapa? Jam 10 mau tidur jam 9 bisa setengah sembilan olah nafas. Nanti jam sembilan, apalagi memang di kasur sekalian itu. Kalau nanti tidur di tengah jalan, gimana? Enggak apa-apa kan? Itu berapa sekali gitu ya? Di 100 ada udah ketiduran ya? Sudah, Mbak pagi itu enggak masalah. ada tertidur diiring oleh saturasi 100% dengan pH bagus itu enggak, Enggak, enggak akan mati. deh Orang enggak akan mati karena pH-nya tinggi dan saturasinya 100% Jadi, kalau ketiduran pun enggak apa-apa, tapi itu biasa. Nah kalau pagi jadi ngantuk kan gak enak mau kerja gitu. Ngantuknya itu bukan ngantuk capek ya. Karena kebanyakan oksigen jadi nyaman, saking nyamannya ada rasa ngantuk gitu. Makanya kalau saya malah gini, pak saya sem saya semelambung pak gitu. Olah nafas terus ngopi jadi ph-nya udah ph tubuh udah tujuh setengah dikasih kopi. Saya dulu nih, saya nyoba begini pagi-pagi minum kopi gitu. Saya ph kan memang tadinya berangkat dari lima sampai enam setengah. Minum kopi dari enam setengah jadi enam, tapi karena olah nafas dulu, pH 8, minum kopi tujuh setengah Aman, <laughs> jadi, jadi kita bisa kendalikan dan tanpa obat, kan? Enak, jadi apa? Ada lagi yang oke? Okay, Kendal, jadi olah nafas simptomnya ada, gejalanya ada, tapi tidak perlu khawatir. Tapi kalau yang pusing aja, itu sebaiknya dihentikan.